Harut dan Marut merupakan malaikat utusan Allah. Saat itu warga di sana diliputi kegelisahan sekaligus kesyirikan akibat tersebarnya sihir. Harut dan Marut mengajarkan sihir bukan untuk berbuat jahat, melainkan hanya untuk menjelaskan hakikat sihir. Setelah tugas selesai, Harut dan Marut kembali ke langit, tetapi mereka justru merusak dengan ilmu sihir yang diajarkan. Namun perlu dipahami, Meskipun Harut dan Marut mengajarkan hakikat sihir, bukan berarti sihir dibolehkan. Karena sihir pada saat itu diajarkan sebagai ujian dan dengan tujuan agar dihindari, tidak diamalkan. Imam Etabari berkata, mengetahui ilmu sihir itu tidak berdosa, sama seperti tidak berdosanya seseorang yang melihat cara membuat minuman keras, memahat patung. Letak dosa itu manakala ia mengamalkan dan mempraktikkannya. Wallahu a'lam